Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semuanya uh, Pada sesi ini Kita coba lihat uh, Printer baru ya Kita coba review sebentar tentang printer baru ini uh, Printer kodenya L121 Ini printer ini uh, Termasuk kategori printer paling tahan ini di kelasnya Uh, yang dulunya ini uh, uh, Epson L120, sekarang rilis terbaru beberapa bulan belakangan ini. Ini rilisnya di Epson L121 seperti yang kita lihat tampilan di depan ini ya. Uh, spesifikasinya mungkin tidak terlalu jauh beda dengan L120 yang lama. Itu kecepatan printnya yang warna hitamnya atau blacknya. Tentang draft tag itu up to 9 ppm ya Kalau color atau warna Itu 4,8 ppm kecepatan print nya ya Sedangkan resolusinya 720 kali 720 dpa ya Sedangkan konsumsi daya Itu keadaan beroperasi dia membutuh 10 watt sedangkan keadaan standby dia butuh 2 watt. Keadaan uh, sleep atau keadaan uh, mati dia butuh 0,4 watt ya. Sedangkan uh, keadaan mati atau power off dia butuh 0,2 watt. sedangkan spot kertasnya ya seperti juga seperti printer L120 yang lama juga itu legal A4 dan A5. Ya. Sedangkan dia sudah support window dengan uh, MAX atau Mac ya sedangkan tinta dia juga masih menggunakan Echo Tank itu dengan kode tintanya 6 seperti yang sebelumnya juga ya sama tetap sedangkan harganya 1.8 jutaan ya uh, masih tidak terlalu jauh berbeda dengan uh, yang seri sebelumnya yang L120 yang lama sekitar harganya sekitar 17 jutaan ya oke inilah uh, spesifikasinya tuh berikutnya kita coba buka nih kita coba lihat uh, bentuknya kita buka kotak ya dulu. mana ya. ini ada kartu garansinya Usahakan ini disimpan karena masa garansi yang telah dijanjikan di sini itu kalau nggak ada kartu garansi inti mungkin klaimnya agak susah ya dengan kotaknya disimpan jadi kartu garansi dengan kotak di waktu klaimnya ada diminta. Ya. sama ya bentuknya cuma uh, bagian dalamnya kita juga belum belum buka belum kita buka ya keadaan bentuk dalam apakah masih sama dengan tipe L120 lama ya uh, kelihatan luarnya ya sama uh. oke okay, se sebelumnya juga ini kita buka dulu pengaman ini, ya ini kita buka semua jangan ada yang sisa ya. ini ya mata melihat ya jadi, kunci ke head-nya aneh. Nah, ini dilepas ya? Ini belakang. head ini ya terkunci di sebelah kanan nih ya untuk menggerakkan kita harus putar uh, gear ini gear ini putar aja ke arah depan ya. putar aja sedikit ke arah depan ini udah bisa dijalankan ya kalau nggak kalau ditarik jangan dipaksakan kalau ditarik ini nggak mau dia akan rusak ya mana dia harus diputar gear ini pengunci headnya dari arah arah belakang ini udah udah terlepas kalau kita ya uh, apa Uh, kuncinya akan terbuka ya saat kita buka gear, putar gear jadi tidak bisa kita dorong sini kita pastikan aja ini keadaan headnya bahwa tidak ada benda-benda lain atau pengunci lain ya nanti saat kita pin jadi, jadi masalah oke okay, aman di sini sekarang kita coba isi tinta ya hai hai hai yang lama hai ya. hai juga sama jadi kalau kita mau isi cinta ini lepas aja dulu semua ya harus kita buka dulu ya ini teman-teman buka aja pasang lagi ini bicara isinya ya kak tutup atas udah tuangkan kode oh, jangan lupa ya clay ini sama the clay ini juga jangan salah disi kalau salah diisi nanti harus harus di apa dibuang yang salahnya saya usahakan dulu jangan salah diisi ya Ayy, tekan ya sedikit nih biar cepat turun nah. Ini satu botol, ini pas ya, pas untuk satu ini, untuk satu apa tabungnya? tinta sudah kita isi semua, kita bisa lihat di tabungnya sudah penuh ya. Jadi Usahakan nanti saat digunakan, kalau memang kondisi tinta sudah di bawah garis ini, garis paling bawah ini Artinya segera diisi ulang, karena kalau sempat tinta di tabung ini kosong Total habisnya, atau kosong sudah kosong Dia saat kita isi ulang nanti Tintanya tidak mau menghadir langsung ke cheese dalam printer ini. Karena di dalamnya ada cheese kan. Jadi saat kosong di tabungnya. Kita isi ulang yang baru misalnya. Dia nggak bisa kita ngeprint yang yang habis itu. Misalnya tinta hitam sempat habis total ya. Jadi saat kita isi ulang di tinta hitam ini. Ini nggak mau naik ke cheese ini. Kita harus uh, bongkar ini. Uh, kita ambil cheese yang tabung warna hitam kita sodot, jadi baru naik dia artinya berangin ya, jadi nggak langsung naik kalau sempat habisnya, makanya usahakan di batas uh, garis paling bawah itu, tidak boleh melebihi ya, tidak boleh berkurang dari garis paling bawah diusahakan itu pada mana? Ya. karena kalau sempat habis, kita capek ini, bongkar ini, kita hisap manual di cheese ada di dalamnya oke okay, ya, itu triknya secara-cara menggunakan printer, supaya awet ya supaya tidak selalu kita bongkar ya Oke, okay. ini tinta sudah kita isi. Kita coba hidupkan ini power ini printer. Karena tintanya harus kita naikkan kecil. Dia prosesnya uh, memakan waktu beberapa menit. Ya. Sekitar 15-20 menit. Untuk menaikkan. Sehingga uh, printer baru bisa kita gunakan. Oke, okay. Kita pasang dulu kabel power dan kabel printernya dulu ya. Ini kita tekan tombol power. Kita hidupkan ya. Kalau apa... Kabel power dan kabel perintah sudah terpasang untuk kita hidupkan. Oke, kita biarkan dulu ya. Dia saat lampu ini masih berkedip, dia belum bisa kita tekan lampu tinta terus kita naikkan. Jadi kita, ini dulu kita tunggu keadaan lampu ini normal tidak berkedip ya. Ini kan lampu tinta belum, belum nyala. Otomatis belum, belum, belum proses naik tinta, belum tuh. Nah, itu kan lampu tinta sudah nyala ya. Ini lampu power, nih lampu tinta. Nah, jadi ini kan nyala. Ini harus kita tekan dulu supaya tinta dari tabung tadi naik kecil atau mengalir kecil ya. Nah, tekan aja, jangan dilepas sampai lampu berkedip ya. Oke, tekan aja. Nah, ini kan udah berkedip, lepaskan aja ya kita tunggu sampai prosesnya lampu power ini uh, tidak menyala artinya tidak apa tidak berkedip ya artinya sudah standby nanti dan normal atau berarti itu proses uh, naik tinta sudah selesai nah, kita tunggu aja ya prosesnya ya nah, ini keadaan lampunya sudah normal ini artinya printer uh, tadi proses naik tinta sudah selesai uh, Artinya printer sudah bisa kita gunakan nah, Sebelumnya, sebelum kita tes print Bagi teman-teman mungkin Ada yang belum install drivernya Itu ada CD-nya bawaan uh, Tinggal di aja Seperti biasa dengan menggunakan CD driver yang bawaan di printer ini Namun ada teman-teman juga Yang laptopnya, kan laptop sekarang Kebiasaan CD room ini nggak ada lagi uh, Jadi terpaksa kita harus download driver dulu uh, Itu prosesnya kita download di Google. Kita coba dulu yuk praktekkan. Coba cara download driver printer Epson L121 L1 ini ya. Epson L121 ya. Coba ketik aja di Google ya. Driver printer Epson L121 ya. Download aja. Ketik aja driver printer Epson L121 Oke, okay, kita klik ya Oke okay. Ini ada Kita coba download ya Nah, ini Ini ada downloadnya nih Ini teman-teman download aja Tapi kalau teman-teman download ini Driver aja ya usahakan ya, yang ini Download ya seluruhnya Ini agak lama sedikit ya Ini ya, klik accept okay. Nah, ini dah di download ya jadi uh, so, uh, ini proses downloadnya, ya. Step-step ikut aja stepnya seperti ini ya. Gampang, nggak nggak susah ini. Ini kabelnya dipasang langsung ya. Kabel dari printer ke laptop. Dipasang terus ya. Biar connect dia otomatis. Oke okay, teman-teman. Ini ada sedikit perbedaan. nih waktu kita install. Ini Pak, perlu dipahami ya. Sampai di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di tampilan. Ini menu ini. kan Printer belum siap. Artinya belum siap kita gunakan. <tuh> Tapi coba teman-teman cek sampai tahap ini. Nih. Ini kan prosesnya kadang-kadang belum selesai, tapi sudah selesai. Ya. Kenapa? Di driver ini terbacanya Epson L120 ya. Di driver sudah kita install. Ini di menu ini terbaca Epson L120 seri ya, seri 120 sedangkan printer yang kita gunakan serinya A121, L121 kan nah makanya di, di menu ini kita lihat ya nggak bisa ngepre, belum tuntas 100% installnya Tapi nggak apa-apa tutup aja tutup aja dan sampai di sini kita kembali boleh ya kembali tutup aja ini anda yakin batalkan yes sampai di sini ya, ya Coba teman-teman ini, tes saja buka satu apa pack baru. Oke jawab ini. Teman kontrol P ya. Kontrol P seperti biasa kita print. Ini kata bacanya Epson L120 seri. Jadi jangan kaget teman-teman nanti ya. Nah, gunakan aja seri ini L120 ya. Kita coba tes ya. Apakah memang benar nih seri ini terbaca kalau memang benar. Ini kertasnya keluar hasil cetakannya. Oke, kita tes ya. Oke, saya print. Oke ya, keluar nih ya. Nah, ini ya. Ini sudah berhasil saya print. Saya tes print nih. Print test pack ya. Uh, di sini ya, itulah kenalannya. Nanti teman-teman jangan bingung, saya, saya tadi juga uh, merasa kenapa ini nggak bisa install 100 persen. Uh, seri ya ter, uh, kenapa nggak terbaca Epson L12? Ini kan Epson nya L121, tapi seri terbaca di drivernya nanti uh, L120 ya. Uh, jadi jangan teman yang bingung, jadi uh, nggak apa-apa, gunakan aja kalau memang teman-teman sudah ada. Uh, drivernya L120 mungkin ini bisa langsung di, bisa digunakan mungkin saat di connect nanti antara printer dengan laptop mungkin terbacaan ya? driver uh, kalau yang sudah ada L120 ya nanti uh, pilih aja yang copy satu nanti waktu ini waktu di, di, apa, di saat di printnya oke yang teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya bagi teman-teman lain siapa tahu ada teman-teman lain yang butuhkan uh, video ini ya jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.